Ceritakan, kamu ada nggak? Ya. kenapa nggak aku laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Hei, kamu yang mau makan itu beraknya? Nanti kamu menerima, siapa yang bayar? Sumpah jawaban kamu apa? Lihat ya, di surat ini, menolak untuk kerja. Dan nggak ada tindakan apa-apa. Pakai mantra itu, untuk kerja, ASN ini. Menolak untuk kerja pakai mantra ada suratnya katanya, kami apa suratnya? ada edaran dari, dari jadi kalau kesanaan, ini yang untuk bidan desanya, ini untuk bidan desa, eh, ini, untuk desa, ini, untuk desa. Jadi ini kan artinya yang yang jagat bukan igd, ini kan maksudnya dia keadaan dinasnya kamu, bukannya igd. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya Bukan di higian itu 4 jam Kan saya instruksikan kemarin jamat Mana serial itu? Ya. Kan instruksikan semua si kampus kemarin Ada empat orang standby. Jangankan hari hari biasa Sabtu minggu aja 4 orang harus standby. Saya bilang Kamu menafsirkannya ini Ini, mengani bidan desa. Ini kita harus tembakin empat orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang urusannya apa? Siapa? Warga. Ya kenapa? Warga. Kenapa anda urusannya? Sama kan ada warga kecelakaan. Bukan ke begini, enggak ada orang. Waktu sudah setengah jam nah, dituturkan di sini pak, Hah, jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman di sini. Katanya tidak menerima pasien waktu kerja. Waktu jam kerjanya. Yang bilangnya ini pasien siapa? Ijin Pak. nggak ada pak yang bilang tidak menerima pasien. Waktu kerja, jam kerja, waktu kerja Sudah habis. Uh, kalau tidak tahu, pak, siapa yang menginjak seperti itu B Adali. pak? Ada lihat. Bukan ada yang siapa orang yang ngomong itu. Kan? itu. ini kita Ini pelayanan di Kabupaten Sorna hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 dulu dia nggak bisa kerja lagi. Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di di, di Bupati? Apa perintah saya? Nah kenapa kalau gini kamu bilang cuma jam 5 sore? bilang dia sampai jam 5 sore, Pak. Jadi waktu teman-teman yang mohon. Memung surat ini, Pak? Sedangkan biasanya sampai dinas sore dinas malam kami lakukan, Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman menelaah katanya, oh untuk kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini, Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih, Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang stempel di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali hari kami salah dalam pengaktian. Salah itu. kamu, tapi susah pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjaannya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami gak suka lagi begitu. yang kamu pakai sudah apa ini perintah saya udah jelas makanya levelnya Travis di Solo ini paling hancur di dunia kalau udah saya perintahkan kamu kan <coughs> coba bayangan kalau keluarga kamu yang kami begitu kamu rasakannya dimana <coughs> bayar oleh negara masa dia dia jam sudah tutup. Ya, mana nih asisten ini? Nonaktifkan dia. Sekarang ini ganti semuanya yang ada di sini. Di perintah saya. Bidang-bidangnya pindahkan semua ke Tigodura. Dan dia diberhentikan dari sekarang dari Jakarta ini nonjawabkan dia. Jadikan dia bidang biasa saja. Ya? Kan ini himbauan untuk semua. Ini memang ya kapus-kapus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi, kapus kita yang di siuh sirih Udah diperiksa kajarin. Karena serbis kalian itu kalau nggak dibayar ini otak kalian tuh uang, uang, luang aja. Kalian itu abdi masyarakat. Ada sih kebijakan cari uang cari uang. Kalau uangnya kurang kalian nggak kerja. Kalau mau cari uang jadi pedagang jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. pun saya kalau lebih caranya. Saya kamu kan ini kabak, kabak ya. Kamu cek ini semuanya. Nonaktifkan orang ini semua. Dan coba diambil alih ini. Coba panggil siatnya mana? Enggak aktif. Aktif, tapi jangan. Kan sudah perintahkan. Makanya saya bilang ya ASN, ASN asisten apa namanya, eselon dua harus tinggal di Solo semua. Itu tujuan saya ini mereka nggak ada yang mengindahkan omongan saya semua karena mereka udah kenakan semuanya itu tujuan saya kenapa Ya, pusat-pusat serpihan yang ke masyarakat khususnya kesehatannya harus tinggal di tempat dia kerja kalau dia keluar harus ada izin itu tujuannya ini yang saya tidak tolong panggil itu kasih pengingatan keras sama siat ini dan kamu datang lagi ASN-ASN yang tinggal di Kota Padang itu dan juga kampus-kampusnya harus tinggal di sebelah ini Kapos yang tinggal di sini ah, Coba lihat ke dalamnya Kayak apa ini semuanya ah, di waktu kecil Udah ada Itu dia bilang, makanya dia orang nggak mau dia merayani lagi Kalau begini, memang ya, Saya semua staf Mengakui kesalahan, memang kesalahan terjadi Tapi Ig sudah berjalan. Waktu sejak surat itu mungkin kami yang salah mengartikan surat ya Pak. Baru ini berjalan Ig tidak ada itu sejak bulan puasa Pak. Sebelum bulan puasa Pak, di sini ada standby jadi tidak malam. Kamu tarik artinya Ig tahu nggak? Iya tahu. Unit gawat darurat. Cuman instalasi itu... gawat darurat. Ya, ya, Pak. Instalasi gawat darurat itu artinya harus standby setiap saat. Iya Pak. Ya. Nggak ada istilah. Edek, eh, kamu ada nggak waktu saya, saya saya panggil semuanya? Ada Pak. Apa kata saya waktu itu? Terus ini, Mas, nah, kenapa belakang, kamu dengarin kata-kata begini? Begini Pak, saya luruskan sama Ptu. Selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama di walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan pintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak. Ini Ptu yang lebih mengetahui teman-teman. Kenapa tidak mau dinas di UGD ini. Ptu yang lebih tahu Pak. Dia Enggak mau dinas. Yang laporin ke saya siapa yang kemudian di, di, di, di ini? Tidak, Siapa yang nggak mau dinas di, di, di gede? Oh, itu semua staf sepakat ya Pak menolak. Tidak Pak. Saya tidak menginstruksikan. Kami yang tengah jawab. Kami, kami tidak siap dua puluh empat jam nih. Ini ada surat. Kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya. Surat yang tadi itu ya pegang dia terjemahkan. Nggak yang menyatakan dia nggak mau tugas itu tugas itu siapa? Kasih dataran datanya semua kepada saya. Yang nggak mau tugas itu siapa? Ada <tuk> pernyataannya. Mana-mana yang banyak pernyataannya? <tuk> nah kenapa kamu gak lapor ke atasan? Itu surat dia, bukan mengenai IGD Mengenai jam kerja kalian normal ya, Jadi jangan salahkan surat itu Sebenarnya memang iya pak, surat tidak salah Memang kami yang salah mengartikan sesuatu, Pak. Ya karena kalian selama ini sudah keenakan Dari laporan Umusmin Memang Solo ini paling hancur Kalian Kalian sudah keenakan semuanya Makanya kamu bawa ratingnya Solo ini semua rating juga kita hanya atas mentawai Dari semua, kemiskinan kita nomor dua Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu Dan juga berikan sanksi semua pegawainya Panggil inspektoran Kok bisa begini ya Ada berani mana, tapi kok gak ada laporan Udah lama lama nih Kalau dikandungan Oh, Rp. Bismillah, Pak. Jadi, dua minggu yang lewat, kami sudah dapat pula di Ketua Ciamat. Karena ini menanggapi masalah laporan masyarakat, kalau tidak ada pelayanan, tidak ada. Mm -hmm. Terus kami tanya, aku kapus, kenapa aku kapus, tidak ada pelayanan masyarakat, tidak banyak, nggak bisa Jadi, tidak, tidak, tidak tolak di pelayanan. Oh, ini tutup Pak Wali, sampai jam kerja, jam 2. Di depan 4 Ciamat, saya bertanya, Pak. Ini, ya. Jam 2? Ya. Terus IGD cuma sampai jam 2? Pelayanannya kata-kata, IGD tutup. Pelayanan. Ada suratnya kata itu. Berikan sanksi tegas kepada laporan ke KSM. ya, Tolong dipotokan ini nih, kebijakan. Kalau kalian gak mampu, berhenti. Berikan sanksi yang tegas kepada semua orang ini. ya. Dan ganti semua orangnya ini yang ada di sini. mana? Dan orang yang lainnya yang layak ini, yang laporan ke KSM, nyatakan orang ini tidak layak untuk jadi pegawai menolak kerja inilah service levelnya kalian semua dimana? otak kalian itu di mana? eh hey, kamu yang kau makan itu birahnya Razi kamu menerima? siapa yang bayar? sumpah jabatan kamu apa? jadi di masyarakat kan? astagfirullah nazi izin hmm. pak boleh bicara Oh, sebelumnya pak ingin tapi ini bukan berarti. Kami tidak mau melayani masyarakat Ini kan datang karena ada beberapa masalah sebegini. Jadi kami kan di IGD, kami kan rata-rata oh, perempuan, -rata Pak Kebetulan di IGD ini memang oh, fasilitas oh, pintu-pintu kami ini kurang baik, Pak Jadi karena kami perempuan, sudah terjadi ada beberapa kali oh, kejadian, Pak Jadi Kejadian apa? Sering diganggu, Pak Kadang-kadang aku dimatikan, kadang-kadang pintu digedor. Kenapa enggak lapor keulinari kalau pakai kepolisian? Ya? Ada enggak laporannya? Kalau enggak salah waktu itu ada uh, bidang nerial di Dinas mana? ada dia lapor sampai wali, sampai sampai ada yang memajak atas ini jam 10 jam 10 malam, Pak. Kenapa enggak ada laporan ke atasan ke dia ada laporannya ke atasan? Ada, kalau ke atasan ada apa, Kalau ke atasan kertas apa status? Apa tindakan kamu? Saya laporkan ke atas Kak kayak begini begini begini, ya nanti kita telusuri gitu, Pak. Siapa yang bilang kita telusuri? Oh nanti naskah Dijaknya, dijaknya siapa? Waktu itu belakangnya uh, udah spesium sejarah Bagaimana perayanan, Pak? Di perayanan persesialan Mohon izin, Pak Kami mengerti kami ini adalah masyarakat Dan kami tidak pernah menolak apapun yang... Beri buktinya kamu buat ini apa? Siap, Pak Tapi ini berdasarkan uh, rasanya... Eh, malam. gak ada alasan apapun Tentara aja mau perang sampai mau mati dia Negara-negara hukum Ada kantor polisi dekat di sini Kantor mulai dengari kamu dekat dari sini Kenapa ada polisi yang ada pemuli kalau yang kejadian malam ada pernah dilakukan, ada bawah yang ada menanggapi Tapi namanya kami jalan malam berdua perempuan Harusnya dicarikan solusi, kamu bisa dengan atasan Sudah pak Itu setiap kali kami bicarakan dengan apa? Tapi kan kalau ada sudah punya kali kami bicarakan dengan Pak Air kadang-kadang enggak ada Kemudian keamanan pintu-pintu Pintu ini dikunci dari dalam pak, bisa orang-orang bisa dibuka ada beberapa kali oh, IGD ini didobrak Pak, setelah kami lihat, kami kirain pasien, lumayan tidak ada. Jadi berdasarkan itulah kami merasa tidak aman, lagian kami cuma perempuan Pak, berdua orang dengan sore malam Pak. Loh, ini kok saya bilang 4 orang? Ini Pak, bentuklah kekurangan tenaga Pak. Sebanyak ini orangnya? Itu tuh kan campur dengan bidang desa, Bida desa, dengan air, dengan, dengan, dengan pustu-pustu Pak. Pak. Itu campur itu Pak. Itu dah malahan kami sebelum ini pak, sebelum lebaran ini kami oh, membuka klinik bersalin pak malahkan bidang iya, desa kami tugaskan ke sini waktu itu saking kami ingin pelayanan gitu ya pak ya uh, kami buka klinik bersalin sebelah ini pak jadi berdasarkan itu bapak bukannya kami menolak untuk bekerja kami, kami ngomongin pak, kalau kita di jalan lintas bagaimanapun yang UGD harus kita gunakan 24 jam eh bukan jalan lintas namanya IGD itu harus ha. UGD, IGD itu semua 24 jam ini siap mengatakan kamu nggak harus ini. Sejauh dengan surat yang. Surat itu mengenai jam kerja kalian, bukan mengenai yang Tapi teman-teman Pak mungkin Pak Menteri itu apa? Itu kau menceraikan dia tuh? Kamu coba yang hapus tindakan itu? Iya makan buktinya enggak ada. cara dia itu. Aku kacau. <tuh> Aku <Tidak> ada. Ya, <tak? tuh> jam 5 enggak ada. Kamu jam 5 enggak ada enggak lagi di sini? Oh, pas pulangnya lima lah. Saya udah masukin pulang ya, waktu, ya, waktu di ini saya pun 3 menit enggak ada, menit nah, nanti sampai jam 6 kalau sampai jam berapa 6. Hah? Tengah 6. 6 Dia datang sini jam berapa? Jam berapa? Jam 6 Dia masuk rumah sakit ini jam berapa? Pasien itu gak sempat masuk Gak bisa masuk Gak bisa masuk, karena kamu mau disini kalau kalian isikan Kalifikasi dari bidan ya pak ya Kamu kalau gak tahu jangan ngomong Eh, namanya saksi Yang saya tanya itu yang mengerti, yang melihat Yang merasakan langsung Bukan katanya, kamu kan katanya-katanya katanya katanya. Orangnya aja sekarang entah kemana-mana. Karena itu kan dia dinas ini, kok dia nggak ada jam dinas? Jam dinas saja mereka nggak kan ada. Orang yang kelakuan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat duduk di situ. Ini warung-warungnya kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok ada yang jawab. Lalu ada yang beri jawabnya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidang nolak alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD. Tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat emang mohon maaf, tingkat pelayanan kompetensi solo berdasarkan ombudsman memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin, ya, kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya Ini yang mereka yang saya sedih jadi Makanya ASN ini semua dia nggak peduli Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan Dan saya nggak tahu apa Dia dapat jabatan yang kena-kenapa Mungkin karena Joko dulu bidang desa di kampung lutan tanah Jadi kapus di jabatan yang bagus Karena kedekatan dengan si ini Ketekatan dengan si itu Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini Jadi pemerintah yang lama ini Yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo Maka saya sedih sekali ya Agak-agak kesal saya Padahal saya sebagai putra daerah inginnya solo ini bangkit bagus mereka nggak mau ini ada surat di tadi itu coba yang kena surat pernyataan tidak mau tugas di tanah tangani nah, inilah birokrasi lingkaran setan semuanya ini yang saya sedihkan ya makanya banyak daerah di daerah dari saya ini nggak bisa maju karena terlalu banyak birokrasi ada surat menolak untuk kerja ini yang repot yang kayak kayak begini. Ini menolak untuk kerja. Yang namanya UGD, Puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka agar menyiapkan, siapkan dana. Kan pemerintah Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan di masyarakat saya di sini. Mencegah terjadinya COVID ini. Sudah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan goa dipucing Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini. Menolak untuk kerja. Dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih. Pakai matrai lagi. Pakai matrai untuk nolak kerja. ASN ini. Menolak untuk kerja pakai matrai tindakan riatasan nggak ada sama sekali. Saya lihat ini yang di kapus-kapus ini semuanya bermasalah. Ya, karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Ya, hebat ini. ASN tanda tangan nolak untuk kerja, tapi tidak tidak tindakan dari atas. Pakai mantra lagi. TU-nya lagi yang intratangannya punya semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media, tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Ini lahi semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar, kalau ada rakyat saya yang susah, lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka. Kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku bupati, mohon maaf kepada seluruh masyarakat kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini jalan nasional semuanya atas pelayanan dilakukan oleh puskesmas uh, Tanjung Minggu ini. Dan insya Allah saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada kabar pemberitaan. Dan saya sudah panggil juga sekda tadi. akan ini akan jadi barang pertimbangan bagi kami dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang ini semuanya.